Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Bila lovers serta reseller lovers Dimanapun kalian berada Kembali di Spotify hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar menarik seputar idola kita Lesti Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 kita lihat persahabat ada unggang foto cute dari Abang L dan Papa Bilar Persahabat, ya ini dijauh banget ya ekspresi Abang Fatih bikin salvo Apalagi lirikan matanya tuh persahabat, ya ada kecurigaan Aduh, Masya Allah banyaknya kita happy sekali Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Postingan ini pun persahabat dari pas kembali oleh aku Leslar Al-Fatih yang skor FC di sini juga persahabat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, salah satunya dari akun eka.berlian, mengatakan Kok bisa gitu ya bang L, curiga saya seperti abang dalam kandungan dibisikin sama papanya, harus nurut ya Saking manutnya sama papa biplek diplek jiplak habis, aduh masya Allah banget ya Ini sih tentunya emang the best banget abang L, selalu mengikuti gaya dari papa Rizky Bilar dan kita lihat juga persahabat ke komentar selanjutnya dari akun Instagram Sunya Niti Chan mengatakan Buah tidak jauh tuh jauh dari pohonnya kecuali di gondol manuk, gemoyabang, El Aduh cute banget ya komentar Masya Allah Pokoknya ini respon yang sangat luar biasa, mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus selalu mensupport idola kita Berikutnya juga persahabat ada kata-kata bijak yang luar biasa dari Kobas dua jam yang lalu persahabat Kobas ini memposting sebuah foto dan kalimat bijak yang luar biasa Kobas itu mengatakan umumnya pengaruh positif dan negatif bekerja di dalam hidup kita secara bersamaan apa rahasia untuk mengatasinya kuasai emosi positif dan carilah bala bantuan yang lebih kuat dari pengaruh negatif. Ini kuitas untuk hari ini, tanggal 18 Mei 2022. Ini luar biasa, persahabat. Ya doakan selalu. Mudah-mudahan usaha Kobas bersama Papa Bilar Restorajasi selalu lancar, sukses dan berkembang pasti ya. Amin. ya robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga. Ini ada info nih dari Akademi Dangdut Indosiar Spiel lagu favorit kamu di panggung Akademi Wow, siapa yang sedang gak sabar menyaksikan penampilan Lesti Gejora di atas panggung Indosiar Karena tinggal 19 hari lagi Acara Dangdut Akademi 5 akan disiarkan secara langsung di Indosiar Alhamdulillah Bunda Lesti Sudah dipastikan akan menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 di Indosiar nanti Dimulai tanggal 6 Juni hari Senin Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Semoga idola kita selalu sehat dan selalu bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Di sini juga bersahabat ada kalimat caption yang dituliskan, "Hayo siapa di sini yang nggak pernah ketinggalan nonton The Academis tiap musimnya? Spill dong lagu dangdut favorit kamu di panggung DA Wow, kita lihat aja di kolom komentar banyak sekali respon yang positif juga diberikan untuk Lesnar, Leslie dan Rizky Bilar, salah satunya dari hidung mancung Abang Leslar semua lagu yang dibawakan Bunda Lesti ke Kejora katanya tuh, wow luar biasa banget ya mudah-mudahan semakin banyak juga nih dukungan yang diberikan untuk idola kita dan berikutnya vitamin bahagia pagi hari ini kita dapatkan lewat unggahan terbaru ayah Kejora memposting video baby BBL dan Bunda Lesti persahabat ya, aduh ini tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Langsung disavo oleh Abang Fatih. Persahabati, ya, Masya Allah. Gimana nih kalau melihat Abang Fatih menyapa Papa Bilar ya? Pastinya cute dan sangat lucu banget. Tetapi persahabat di pensingan bahagia ini kita mendapatkan tentunya kalimat yang bikin terharu para ya Ayah Kejora di sini menuliskan sebuah kalimat caption panjang. Kenapa ayah kejora anak cucunya dihina ayah diam aja apa nggak kasihan, cucunya apa ayah enggak merasa sakit hati itu sebuah pertanyaan kepada ayah kejora di sini persahabat jawaban ayah kejora hehe atuh kasihan lah dan sakit banget hati saya bahkan lebih sakit hati saya daripada cucu saya dan dan saya rasa semua orang tua juga akan sama perasaannya seperti saya termasuk orang yang menghina anak cucu saya. Tapi bukan berarti saya harus melawan atau balik menghina. Bagi saya pribadi, cukup dengan bersujud mengadu kepada Allah yang Maha segalanya. Dan doakan semoga yang menghina anak cucuku segera dapat hidayah. Amin. Itulah kalimat caption panjang yang dituliskan, persahabat yang oleh ayah kejorang. Masya Allah tidak balik tentunya membalas dengan seperti hal yang dilakukan oleh haters yang selalu membuli, yang selalu menghina Abang El tetapi Ayah Kejoram mengadu kepada sang pencipta persahabat yang mudah-mudahan yang menghina bisa mendapatkan hidayah luar biasa banget ya hingga dokter Nana pun ikut menanggapi dengan mengucapkan kalimat Amin, Ya Robbal Alamin kita doakan yang terbaik persahabat mudah-mudahan keluarga besar Leslar ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik sahabat kita simak juga di kalimat komentar yang diberikan dari salah satu sahabat dari akun takdir cinta 2324 di situ mengatakan. Masya Allah sedih baca luahan ayah kejora tapi percaya Allah maha mendengar dan melihat Insya Allah di setiap perbuatan pasti akan ada balasannya Insya Allah, beserah padanya Allah yang maha berkuasa Amin Ya Rabbal Alamin Luar biasa persahabat Kita doakan, kita support dan kita dukung yang terbaik untuk keluarga Leslar Kita juga masih menunggu kejutan hingga kabar terbaru berikutnya di hari ini